serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar Lesnar tentunya Baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kabar pertama persahabat ada info spesial bahagia banget nih dari salah satu fanbase Lesti dan Bilar yang mana diunggah oleh akun Leslar Lovers underscore Hongkong ini sebuah info bahagia yang kita dapatkan bahwa tanggal 24 Oktober nanti akan ada acara meet and greet 15 bulan Leslar, apa sahabat ya ini langsung Leslar Lovers Hongkong real tempat di Causwah Bay Exit. Persahabat, ya, pukul 12.30 sampai dengan selesai. Susunan acara di sini yang pertama berdoa bersama atau yasinan, yang kedua tasyakuran hadirnya Leslar Junior. Wow, <tuh> masya Allah, banyak persahabat yang mudah-mudahan acara dilancarkan dan dimudahkan. Amin, ya Robbal 'alamin. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lovers khususnya yang berada di Hong Kong nih persahabat yang khusus yang berada di Hong Kong jangan lupa hadir di acara kopdar kami pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 jam 12.30 sampai dengan selesai. Yang mau hadir bisa hubungi nomor yang sudah tersedia di blog Terima kasih tuh persahabat ya. Info tentunya. Yang mau hadir bisa hubungi nomor yang tertera di sini. Mudah-mudahan semuanya acara dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan selanjutnya, juga, persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan live Instagram dari Bang Eno Ya, masya Allah, kita tentunya kembali mendapatkan kabar Bang Eno nih, yang sudah sekian lama tidak bergabung dengan Leslar Team. Masya Allah Alhamdulillah para sahabat ya, Meskipun tidak bersama Leslar lagi Bang Eno masih tetap menjalin silaturahmi Dengan semua para sahabat, para kru, para tim Apalagi dengan Lesi dan Bilar Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu bahagia Selalu diberikan kesehatan untuk kita semua Momen ini diunggah oleh akun Lesti Bilar anscar video Kalimat caption pun dituliskan Walaupun gak bareng Leslar tapi Silaturahmi tetap jalan, Masya Allah banget ya. Ada komentar dari akun Agusna Agusna mengatakan, Silaturahmi tidak boleh putus ya Bang Eno, apalagi Bang Eno orang yang andil dalam mempersatukan Leslar. Masya Allah banget ya. Silaturahmi mudah-mudahan selalu terjalin dari Bang Moreno bersama Leslar atau tim dari Leslar Entertainment. Selanjutnya sahabat juga kita mendapatkan info ya dari Indosiar langsung bahwa bakal ada konser Rindu Rasul hari Selasa tanggal 19 Oktober pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat, Masya Allah, acara luar biasa kembali akan hadir di Indosiar. Di sini kita lihat langsung Indosiar menginfokan ada kalimat khasan info juga yang dituliskan. Pegelaran meriah memperingati Maulid Nabi serta satu tahun Ed Ajuwa TV Indonesia nantikan penampilan spesial dari Roma Ofisial serta Sonita Band bersama D4 Field dan Reza Zakaria D.A. Lida Selfie serta pengisi acara lainnya di konser Rindu Rasul Selasa 19 Oktober di Indosiar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Tuh, marah sahabatnya dicatat nih yang selalu standby yang selalu tentunya kangen acara-acara Indosiar Bakal hadir konser Rindu Rasul hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Indosiar jam 20.30 waktu Indonesia Barat kita berharap para sahabat yang mudah-mudahan ada si cantik dan kakak Bilar yang akan mengisi acara tersebut Perhatikan di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans Ya ini salah satunya dari akun Instagram Widi underscore Najaca Berharap ada Lesti Kejora, katanya itu Masya Allah banget yang selalu support Dedek. mudah-mudahan di acara konser Ridho Rasul nanti ada idola kesayangan kita yang tampil di Indosiar kembali. Dan selanjutnya ada unggahan terbaru juga dari Kak Renzila Suardi yang mengunggah sebuah postingan foto cute Dedek Lesti Persahabat ya. Ada kalimat luar biasa yang dituliskan oleh Kak Renzila Suardi. "Udah boleh diupload kali ya? Pada nungguin gak? Hahaha. Sehat-sehat selalu ya, Dek Bunda Utun. Semoga semua doa-doa baik dari orang-orang baik yang sayang sama dede diijabah oleh Allah Yang gak baik terbalik jadi pahala buat dede Amin Ih tumben ya kayak orang benar ngomongnya gak sabar pokoknya nunggu kebrojolan Leslarina dan Leslarudin Hehehe <tosuk> cute banget nih persahabatnya ya luar biasa Kita juga makin gak sabar menantikan Leslar Junior tiba Mudah-mudahan semua persalinan Les segejarah dipermudah dan dilancarkan banyak tanggapan positif yang diberikan oleh para fans sejati yakni dari akun virus Leslar ini berkomentar juga Masya Allah sehat sehat bunda dede BBL Amin luar biasa bangetnya selalu dukung Selalu doakan untuk DLT untuk bunda kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga nih para sahabat ya momen luar biasa di pantai Anyer ya tentu ini suatu kebanggaan bahwa banyak sekali fans-fans yang hadir di pantai Anyer untuk minta berfoto langsung dengan idola kesayangan, masya Allah, <tuh> luar biasa. Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid, mendoakan mensupport yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Billar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya para sahabat yang tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.